Dikasih bocoran, tapi aku sih gak, ya nggak khawatir gitu, teman-teman nanti akan punya pembacaannya sendiri Seperti misalnya bagaimana Iola memandang dan membaca karya-karya Mbak Mela itu Dan bagaimana polarisasi yang memang diciptakan, sengaja diciptakan itu adalah salah satu modus yang ditemukan dari karya-karya Mbak Mela gitu Walaupun ini diminta untuk yang satu, de satu dekade, ternyata Iola masih menceritakan yang pribumi-pribumi juga, yang 98 Oke, okay, kayaknya aku jadi moderator lagi Tadi lupa memperkenalkan pembicara kita ya, mohon maaf Sebenarnya saya udah nge-print profilnya Mira tuh segini banyaknya Nanti di-browsing aja ya Profilnya Mbak Alia juga segini panjangnya, jadi nanti browsing aja mau uh, mau lebih jauh Tapi yang jelas Mira dan Mira ini kurator dan penulis independen yang aku sih kenal Mira ke karena pasti teringat Mira dan Lir gitu. Mira dan Lir kemudian uh, kiprah Mira di berbagai ajang-ajang internasional Apple dan lain sebagainya dan mdpl yang proyek mdpl yang dika dikaliurang jadi kupikir dekat sekali Mira dengan uh, yang sifatnya multidisiplin, sains spesifik gitu itu singkatnya, nanti kalau mau tahu lebih jauh bisa browsing Oke, okay, Mira, silakan. Terima kasih Bisa siapa? Gak ya? Ya, ya. Ini ya? Cukup jelas ya? oke, okay, masker Maaf ya Ini saya... Halo, oke okay. Oh lebih kenceng Maaf saya nggak lepas masker karena ini baru hari ke-9 tapi tenang, <tapi sudah berhari-hari tanpa gejala, jadi seharusnya cukup aman. Um, jadi um, beda dengan Mbak uh, Adia yang mengikuti karya Mbak Mela sejak 20 tahun yang lalu. Mungkin kalau saya baru mengikuti karya Mbak Mela, berapa tahun ya Mbak Mela? Dari 2008 mungkin. Sambil hmm, lihat Dari 2008 mungkin. Awalnya dari, jadi modelnya Mbak Mela sekali. <tapi> Oh, perlu jelas banget. Nah, oh itu 2011 sah uh, Sampai akhirnya beberapa kali bekerja sama gitu uh, dengan Mbak Melo untuk uh, bikin pameran tunggal sekali tahun 2020 kemarin sama uh, untuk 900 NBL. Um, Sebenarnya ketika saya diminta untuk membicarakan tentang buku ini. Uh, pertama, saya melihat dari uh, buku sebelumnya, gitu kan, um, bahwa ini memang isi dari buku yang kedua ini perbandingannya dengan buku yang pertama itu memang jauh ya. Bahwa ini lebih kedalamannya untuk buku yang kedua ini uh, isi-isinya benar-benar uh, dalam dan huh, dibandingkan dengan yang si fitting room ini misalnya itu secara isi dia lebih matang gitu. Meskipun saya punya pertanyaan di awal, bagaimana bisa kedua pembicara kedua penulis ini, Iola maupun saya saya nggak akan membicarakan tentang tulisan Maria karena ada Maria nggak kata Tapi saya cuma akan membicarakan tulisannya si Iola dan tulisannya caitannya gitu kedua-duanya itu somehow dua-duanya memiliki kecenderungan atau apa ya ke fondness apa ya ke punya suka kayak suka banget gitu sama uh, karya pribumi-pribumi dan high inlander gitu. Nah, dua karya ini terus-menerus menjadi Bahkan untuk tulisannya Iola si pribumi-pribumi itu menjadi landasan nyari seluruh tulisannya gitu kan. Kenapa kemudian Pribumi-Pribumi yang adalah di karya tahun 1998 dan Highlander yang adalah karya di tahun 99 gitu itu justru mendapatkan porsi pembahasan yang begitu dalam di buku yang sebenarnya membicarakan tentang 2010 sampai ke 2020 gitu kan Nah, sebenarnya ada beberapa pemikiran di sini saya rasa kenapa mereka menjadi Tertarik pada dua karya itu gitu. Um, pertama mungkin mereka uh, Ingin membicarakan Somehow mereka tidak bisa lepas mungkin Dari ke apa ya Pemikiran mereka bahwa Mbak Mela, Mbak mela itu bagaimanapun adalah pendatang gitu. Nah itu menurut saya Sebenarnya bahkan di buku yang pertama Lonto, Lonto. Oh, oh, di buku pertama <laughs> Padahal di buku pertama Mbak Mela sudah menegaskan gitu dengan quote-nya sendiri Bahwa karya saya tidak tentang identitas uh, yang tercerabut sebagai Londo di Jogja Dan tidak juga mengomentari tentang kelianan Jadi pengalaman bolak balik atau pengalaman luar dalam Itu adalah justru observasi saya terhadap dunia sekitar gitu jadi sebenarnya itu bukan tentang pengalaman sebagai bule yang berada di Indonesia gitu, bahkan jauh dari itu. Nanti saya akan mengelaborasi ini ketika membicarakan uh, bagaimana karya itu berubah, karya-karya Mbak Mela berubah dari uh, periode 93 sampai 2010 itu ke yang sekarang ini gitu. Nah terus uh, kenapa gitu kan? Kenapa sih dua orang penulis ini? punya ketertarikan itu Nah saya pikir itu justru karena mereka memiliki jarak dari um, jarak dari sini sendiri dari Indonesia sendiri mereka adalah penulis yang uh, berada di konteksnya masing-masing uh, kemudian kebetulan kedua penulis itu lahir di dalam situasi internasionalisme yang syarat atas seni-seni yang berhubungan dengan politik uh, pergolakan politik Southeast Asia sehingga ketika mereka mencari karya-karya um, Mbak Mela yang langsung mengomentari tentang pergolakan politik pada saat itu, kemudian pilihan akan jatuh kepada si pribumi-pribumi dan highlander yang itu nyambung gitu, karena pribumi-pribumi ini dan highlander memang uh, merupakan sambungan gitu. Nah, terus um, jarak ini kemudian dikonstruksi. Uh, dikonstruksi sedemikian rupa. Jadi mereka punya pandangan atas uh, pandangan yang berjarak atas itu punya harapan bahwa karya-karya uh, seniman Souti Asia, tentu saja politis gitu kan. Nah tapi juga mereka memiliki bayangan atas politik identitas. Tapi karya itu sendiri karya pribumi-pribumi itu mempermainkan jarak ini tadi dan mempermainkan konstruksi identitas ini tadi. Jadi Uh, kalau yang belum tahu uh, karya pribumi pribumi itu adalah ketika uh, di tahun 98 Mbak Mela uh, terkejut dengan uh, adanya apa itu riots uh, pemerkosaan untuk wanita-wanita uh, Cina dan uh, kebencian etnis saat itu. Kemudian Mbak Mela membuat respon secara langsung dengan memasak uh, kodok gitu kan, memasak kodok menggoreng kodok tapi yang diajakin untuk menggoreng kodok ini adalah sesama bule gitu kan sesama bule. Kenapa? Kalau tribuminya adalah pribumi bule itu nggak apa-apa, tapi kalau eh nantu adalah nantu bule itu nggak apa-apa, tapi kalau nantu adalah Cina itu kemudian masalah gitu. Nah, kemudian itu ke ketegangan itu dipermainkan lagi gitu. Jadi, khusus untuk karya yang ini justru kelondoannya ke Mbak Mela ini bermain-main di situ gitu terus um, untuk saya dua pilihan ini adalah pilihan yang berusaha untuk membuktikan asumsi gitu kan oleh penulis-penulisnya meskipun di waktu yang sama jarak itu justru yang memberikan pandangan segar atas apa yang biasanya sehari-hari namun kemudian uh, dilihat uh, lebih penting gitu nah Uh, itu kemudian masuk ke poin saya berikutnya yaitu uh, bahwa karya-karya Mbak Mela itu biasanya memiliki sensitivitas yang begitu dalam dan observasi yang baik atas uh, sosial kondisi-kondisi uh, sosial gitu nah umumnya um, yang dilakukan Mbak Mela ini merupakan sosial komentar-komentar sosial gitu kan merupakan respon-respon. Nah berangkat dari me it itulah kenapa karya-karya Mbak Melo tuh banyak sekali yang terus jadi apa ya jadi banyak banget banget gitu. Kalau kita hitung misalnya untuk instalasi dan kostum di tahun uh, 93 sampai 2009 uh, misalnya itu ada 40 berapa nih 47 43 puluh tiga karya, kemudian 2010 ribu sampai dua ada 68 karya, itu gila-gilaan dan mungkin tiba-tiba kenaikan dalam dekade 2010 ribu sampai dua itu karena posisi Mbak Mela yang sudah tidak lagi berada di sehari-hari dicemeti sehingga karyanya benar jadi baik banget. Tapi juga itu bisa dilakukan karena banyak karya yang kemudian menjadi sosial komentari gitu sehingga kalau saya lihat sebenarnya kadang-kadang uh, saya melihat karya seniman tuh kayak gini bahwa uh, seniman berkarya itu seakan-akan sedang membuat buku gitu kan terus ketika mereka membuat pameran tunggal itu adalah uh, kumpulan atas beberapa chapter yang kemudian menjadi satu yang utuh gitu. Nah dalam karyanya Mbak Mela itu biasanya karya Mbak Mela itu merupakan semacam isai-isai gitu loh isai-isai yang terlepas gitu yang uh, berkomentar pada hal-hal yang Event base misalnya kayak gitu ah, kayak misalnya uh, kampanye presiden atau um, apa sih bencana alam gitu kan earthquake terus reformasi orde baru misalnya bahkan sampai hal-hal sesepele rambut segi gitu di tahun 2009 ketika semua eh 2008 gitu ketika semua cewek-cewek gaul itu rambutnya potongannya segi kemudian Mbak Mela merasa kenapa semua orang nabutnya sama nih gitu Nah itu kemudian menjadi karya yang ini yang ada di depan sendiri itu ini nah ini lebih jelas gitu kan nah kemudian menjadi karya-karya yang sifatnya lebih sosial komentari nah kalau posisinya kayak gitu kita bisa melihat lagi melalui kita berbalik justru kita tidak melihat karya Mbak Mela dari melihat Mbak Mela maupun melihat karyanya kita berbalik dan terus kelihat melihat, melihat landscape-nya sebenarnya ketika kita lihat dalam waktu rentang waktu bertahun-tahun itu dan kita lihat landscape sosial dan landscape politiknya itu sedang terjadi apa gitu kan nah um, itu aku rasa salah satu yang bisa uh, cukup asik untuk melihat lanskap politik sosial yang terjadi pada saat karya itu dibuat gitu jadi kalau kita ngelihat lagi oh dari fase ini berarti sedang terjadi apa gitu fase ini berarti sedang terjadi apa gitu nah dalam pemikiran itu kemudian sebenarnya perkembangan karya Mbak Mela dari tahun 2010 ke 2020 tuh gimana sih gitu kan um, 2010 sampai 2019 sorry itu Ketika karya-karya dalam periode sebelumnya, itu banyak yang lebih berupa political art Karya-karya uh, te dengan tema-tema politis, meskipun tidak judgmental seperti tulisan um, Iola itu menjelaskan bagaimana karya Mbak Mela itu uh, Tidak mengambil posisi, tetapi membiarkan penonton memiliki uh, interpretasi yang majemuk gitu jadi bebas mau diinterpretasikan seperti apa uh, namun uh, untuk saya perubahannya adalah ketika sebelumnya tema-tema politis digunakan kemudian sekarang art es politik jadi bagaimana seni menjadi pilihan politisnya gitu sehingga uh, karakteristik karyanya itu terus banyak yang keluar uh, kayak misalnya uh, risetnya lebih panjang kemudian membicarakan tentang hal-hal uh, yang lebih apa ya kayak misalnya um, hubungan antara um, hubungan antara hasrat dan penggunaan ruang uh, produksi uh, overproduksi ataupun apa ya um, arsitektural yang dibutuhkan manusia pada saat ini jadi sebenarnya sudah ngomongin antroposin gitu kan ya coba antroposin tapi uh, dengan berbagai caranya misalnya gitu. Terus kemudian tiba-tiba uh, ada banyak karya yang membicarakan tentang uh, uh, Banyak riset yang membicar yang berkaitannya justru dengan kolonialisme Misalnya untuk IOU itu cukup panjang Itu adalah tentang uh, body politics dan politik berpakaian Dan bagaimana itu digunakan untuk uh, mengontrol suatu uh, society kayak gitu misalnya Terus kemudian ada karya tentang teh misalnya Itu risetnya cukup panjang dari 2012 sampai 2014 uh, Kemudian itu lagi-lagi membicarakan tentang politik uh, makanan misalnya gitu kan politik di Kasus itu politik teh gitu pada masanya um, Aku rasa itu sih sebentar terus hubungan antara arsitektural dengan proporsi tubuh manusia dan hubungannya dengan ekologi misalnya hmm. itu sih sampai saat ini sebentar berantakan sekali maaf ya Oh nah terus habis itu di dua tulisannya si Iola dan caitannya itu kemudian mereka uh, mulai menjelaskan berkembang tulisan itu berkembang untuk membicarakan tentang bagaimana Uh, Mamela itu uh, posisi kosmopolitanisme ini gitu bahwa kosmopolitan desire that is exit uh, the limit of birth and race gitu kan jadi sebenarnya udah lewat dari situ gitu kan nah terus kemudian kita bisa melihat bahwa internasionalisme pada masa itu di tahun uh, 90 an itu sebandingannya dengan pola-pola internasionalisme yang sekarang yang global yang seperti sekarang ini karya-karya yang diharapkan keluar itu direkta kira seperti apa gitu nah uh, itu juga sempat dibahas oleh Iola maupun oleh si uh, caitanya gitu bahwa kemudian menjadi uh, global itu berarti terlibat percakapan-percakapan yang lebih global kayak gitu nah kemudian yang dilakukan uh, menurut si Yola ini kemudian yang dilakukan Mbak Mela adalah dengan memiliki standar bukan standar ganda maaf sebentar apa istilahnya dia oh benar yang dog walk itu itu kemudian dia membicarakan um, um, um, um, integrasi dan sudah saya tandai tapi lupa um, oh komparasi relativisme perspektif ganda sehingga dia sudah mulai memiliki uh, untuk karya-karya yang diajukan di dunia internasional kemudian sudah dari awal sudah ada perspektif ganda yang tidak melulu menjadikannya harus uh, ber, berbentuk seni dari Indonesia tidak lagi hanya membicarakan tentang Uh, lokal, isu-isu lokal yang sangat terikat dengan keindonesiaan tapi kemudian memiliki bisa dimaknai secara lebih global kayak gitu gitu sih saya rasa itu adalah gambaran dari dekade terakhir ini terima kasih makasih Mira boleh tepuk tangan Um, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Karena tadi, sebelum bahkan sebelum acara ini ada itu Netizen udah nitip-nitip pertanyaan Netizen yang maha kuasa Netizen yang maha kuasa <tuk> Tapi teman-teman yang ada di sini Aku kasih kesempatan dulu deh Sebelum Aku tahan pertanyaanku Sebenarnya aku masih penasaran dengan ini Statement dari Mbak Mbak Arya sama Mira terutama Untuk siarkan Ini, nge siarkan. Kecenderungan artistik di 10 tahun ini ya Yang menonjol di 10 tahun ini dan mungkin belum ada di 10 tahun sebelumnya Apa yang betul-betul menandai 10 tahun ini 10, Ini kan kira-kira satu dekade lah ya Apa yang hadir dan itu bisa dikatakan relatif baru dalam perjalanan panjang kekaryaan Mbak Mela Dan itu bisa jadi apa ya, trajektori mungkin Aku penasaran dengan itu Dan mungkin nanti akan mengundang Banyak rasa penasaran teman-teman lainnya Sama mungkin ini ya e, Dari perjalanan panjang Mbak Mela ini Dan banyaknya karyanya yang disebutkan Nira tadi Ada keterplesetan, keterpotensi-potensi keplesetnya itu ada di mana Yang kira-kira karyanya kayak e, Ada di Ini nih kayaknya sensitif Entah itu dari presentasinya atau keterbacaannya Aku pengen kita ngobrol itu juga Dan seberapa kemudian karya-karya e, konseptual Kemudian e, mungkin pada khususnya karya-karya Mbak Mela ini juga Masih perlu untuk kita hadap-hadapkan dengan katakanlah e, Ilmu sosial, humaniora, kemudian perbincangan dalam demokrasi Aku pikir bisa ya kita tarik ke situ secara umum Ataupun nanti akan disebutkan beberapa contoh karya-karyanya. Dan untuk Mbak Mela, aku juga penasaran e, kritik apa sih Mbak yang sejauh ini tuh terngiang gitu Mbak. Mungkin nanti bisa di sharekan ya di sini. Yang itu kritiknya betul-betul bikin galau gitu, nggak bisa makan, gak makan, nggak mau mandi, nggak mau jalan-jalan, Saya itu kayaknya. <tuh> Oke. Okay teman-teman yang mau nanya boleh banget sabar dulu sabar sabar kita cuma punya kuota dua oke silakan kacan di sini biar bisa direkam dan didengar teman-teman iya lo iya lo berdiri di sini loh, kacan ngomong aja nggak apa-apa ya kedengeran nggak netizen nggak dengar netizen netizen nggak dengar ya netizen nggak dengar Aku mau nanya sama Mbak Mela, sama Mbak Alia Dalam proses dapurnya nih Proses karya penciptaan dan risetnya Pertama bagaimana, ntar bingung Mensinkronkan riset dengan karya Karena pengalaman saya kadang fokus ke riset terus gak jadi-jadi karyanya Dan bingung tersesat gitu Terus, kadang juga aku ngeliat Beberapa teman-teman yang komentar, karyanya bagus tapi risetnya kurang, atau risetnya bagus tapi karyanya kurang, gitu Lalu bagaimana menampilkan riset dalam karya, terus yang terakhir, apakah riset harus terlihat? Hmm. Oke, okay, terima kasih Terima kasih, coach -an. bagus sekali pertanyaannya Mungkin nanti akan ada uh, mystery box dari Iva Shop, ya Yay tidak harus untuk penanya sih kayaknya kita ganti deh peraturannya <laughs> sebenarnya kita siapkan mystery box itu untuk teman-teman di sini yang kriteria dan kategorinya kita rahasiakan oh. <laughs> macam misteri oh tadi Jessica ya Jess Mas Nanang juga ya oke okay. Jessica dulu atau Mas Nanang dulu Jessica Jessica mau di sini Mhm. Hmm. Hmm. Hmm. Shinni dong ke sini. Enggak <laughs> apa ya? Uh, aku mau tanya sama hewan tentang tanggal dan tindakan ya. aku membaca buku ini kemudian aku mau melihat some photo pertaining to. Um itu perandangan keintiman ponsel dari seksualitas yang ini, jadi bagaimana di stepnya mbak tetap itu, karena kalau di situ seksualitas yang kita filter benar-benar semiotik atau tangga itu paling berada sebagai perpantaran itu air di depan And, itu kan wow, panjang ya panjang sekali ya aku ingin tahu penjelasannya dari yang ini akses halaman 154 yang nggak punya boleh beli titipan <tipan tipan> dari Ivasyap itu juragannya ada di situ terima kasih Jessica um, Mas Nanang silakan Mas Nanang ya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Tano Harianto, desa budidias ya, secara umum. Ya. Ini mau tadi kepada tampilan. Tadi kan ada isu tentang perempuan dan juga seks, ya. Nah, kira-kira apakah untuk isu tentang desa budidias itu tidak tidak ada di Terus yang berikutnya untuk seni rupa ini, apakah kami sebagai kaum bisa budidias tidak bisa menikmati, ya, karena berdasarkan pengalaman yang sudah saya uh, lakukan, ini setiap kali saya mengunjungi galeri lukisan, itu selalu mengatakan begini. Mohon maaf, mas. Ini kalau tidak atas nggak boleh. Ini soalnya uh, kalinya artistik sekali. Nah, kemudian saya tanya, Mas, aku itu juga bisa jadi kelas ya, mas? Aku juga ingin tahu seni rupa itu seperti apa. Nah, Kemudian, waduh. Maklum sementara ini kami belum bisa memberikan akses untuk tagihannya. Nah kemudian saya berpikir bagaimana kalau saya menciptakan seni rasa. Misalnya kalau saya, saya seni itu untuk menciptakan ekosistem agar ada komunikasi antara penyandang disabilitas dengan orang yang non disabilitas agar mereka juga bisa mengetahui segala lingkup persoalan yang juga dialami oleh kaum disabilitas ini kami juga sedang ada proses dengan kawan-kawan Mayang Lidah Untuk menggunakan para seni yang saya itu sebagai seni rabar Itu seni gambar yang bersuara Jadi kami menciptakan seni sendiri dan itu pun juga bisa dihormati oleh kawan-kawan semuanya Kalau penasaran nanti kalau uh, lebaran ya, nah, ya lebaran akan ditelitaskan di uh, tempat ini Untuk saya yang sudah dua macam kalian dan semoga ini juga bisa menjadi ekosistem atau penjembatan bahkan ada komunikasi antara kami dengan desain agar mereka sudah tahu lingkup permasalahan yang kami alami Begitu Pak Mila, tanggapannya saya mohon, tanggapannya untuk isu desain mobilitas ini apakah juga, juga sudah ada di Terima kasih, semoga sukses untuk kalian Pak Mila Terima kasih banyak Mas Nanang Tiga pertanyaan bagus-bagus sekali Untuk dari Chandra, Jessica, dan Mas Nanang Terutama memang Untuk Mbak Mela ya Mbak Mela silakan mau jawab yang mana dulu Terima kasih ya untuk pertanyaan Pertama yang Mas Chandra Apa namanya Riset dan bagaimana Kepentingan riset dan bagaimana Sejauh mana riset harus bisa Dilihat dalam karyanya. Um, saya pikir kalau aku lihat kembali kepada apa ya karya yang saya menciptakan selama ukamanya, 23 tahun, 20 atau 30 tahun, 30 tahun ini, uh, hampir setiap kali prosesnya berbeda. Jadi tidak ada satu pola jelas aku harus riset dulu. Terus berikutnya begini, berikutnya begini. Um, Aku menganggap kata riset seperti Apa ya, kadang-kadang sesimpel seperti mencari inspirasi Jadi um, bagaimana kita menyeleksi Sesuatu di mana kita mau fokus pada hal tertentu itu sudah Itu sudah riset menurutku Um, artinya kalau kita memilih sesuatu untuk fokus pada sesuatu, artinya otomatis kita akan menggali sesuatu Dan nanti kita bisa mencari beberapa macam jalan untuk meng menggali itu Jadi bisa banyak membaca, bisa menginterview orang, bisa ke pasar beringatio untuk mencari apa Bisa macam-macam bentuk sih sebenarnya Dan proses itu juga bisa sangat panjang, bisa sangat pendek ada beberapa karya di mana ada sesuatu yang aku pikir, "Wah, oh, ini ini Arik, aku harus ngomong mengenai itu." Terus mungkin tidak, mungkin beberapa tahun saya tidak tahu bagaimana aku membicarakan hal ini lewat karya seni gitu. Tapi bisa tiba-tiba aku bisa menemukan bentuk untuk um, apa ya, untuk bicarakan lewat karya seni visual, uh, mengangkat masalah tertentu gitu artinya selama beberapa tahun di mana aku tidak sebetulnya tidak apa ya tidak langsung mereset atau apa tapi pasti ada kita mendalami masalah tertentu gitu kita mungkin karena lihat sesuatu di TV atau atau kita ke wilayah mana gitu jadi karyaku juga aku semacam go with the flow akan sangat spontan dalam dalam perkembangan ini sebetulnya tapi artinya juga aku selalu coba terbuka terbuka untuk ya sensitivitas seperti tadi dibicarakan mereka juga bahwa kita hidup di sini kita dapat banyak berita terus kita harus mensaring sesuatu yang bisa berguna buat kita dan untuk itu di sharing lagi lewat karya seni itu ada proses cukup lama juga gitu nah itu menurutku itu semua bagian dari riset itu dan Ya kadang-kadang gampang kita langsung ada solusi Oke karyanya harus dengan bahan itu, bentuk ini, dipamerkan di situ Tapi kadang-kadang juga ya mungkin perlu lama risetnya Dan perlu nunggu lama sampai tiba-tiba saatnya untuk cocok gitu loh Seperti aku udah lama ada mau bikin sesuatu dengan sawah kerja dengan petani di, di desa mengangkat masalah mereka bagaimana posisi petani zaman sekarang ini upamanya tapi aku belum menemukan bentuk atau saatnya gitu. tapi itu selalu ada di kepalaku upamanya ya. Um, ya itu aja sih jadi sebetulnya aku pikir tidak ada kita sebagai siniman karena kita juga ya berhubungan dengan kreativitas Kalau kita bikin terlalu banyak pagar buat kita sendiri kita nggak akan maju juga Jadi keterbukaan itu sambil kita berkembang dan sambil kita mencari dan um, apa ya um, Ya, memposisikan diri kita juga dan kita melihat urgensi juga Jadi apa yang perlu diriset, apa yang perlu disampaikan lewat karya Aku juga melihat karya kita sebagai semacam alat komunikasi Di mana kita menjembatani publik Jadi bukan hanya kita bikin karya buat dirinya sendiri kan Jadi, ya, dan untuk siapa, kita bicara kepada siapa lewat karya kita Sementar itu aja ya. Terus, uh, Jess, terima kasih untuk pertanyaan mengenai Feeding the Nation, itu karya yang saya buat tahun 2019, di mana saya juga menganggap bahwa kita sekarang ini tidak bisa hanya bicara mengenai masalah-masalah lokal, atau di mana masalah lokal itu juga menjadi sangat masalah global, dan sebaliknya gitu nah um, yang yang karya itu dimana ada keran di susu dan air bisa mengalir di situ uh, itu sebetulnya membicarakan mengenai dunia yang menuju ke kastro kastro kastro apa kastrofikah katastropi katastrofi dunia menuju ke kastro katastropi Uh, dan di mana air dan uh, ya masalah lingkungan, polusi, tapi juga makanan untuk dunia ini menjadi masalah. Jadi seperti sekarang perang Ukraina tiba-tiba tidak ada lagi uh, gandum. Mungkin uh, panen gandum di Ukraina itu menjadi masalah masalah global. Jadi bukan di Ukraina tapi justru masalah di Afrika di mana nanti akan ada kelaparan lebih parah gitu. Nah jadi Feed in the Indonesia itu tentang itu Jadi sebetulnya karya itu tidak terlalu langsung tentang seksualitas Tapi lebih mengenai hal kecil yang berhubungan dengan barang kita Bisa menjadi uh, berhubungan dengan kita semua, berhubungan dengan dunia ya Jadi seperti air, susu, juga kesehatan ibu Itu juga menjadi bagian dari kepentingan untuk selamatkan dunia ini ya. um, Terima kasih, ba ini Bapak siapa? Nanang. Nanang. Pak Nanang, terima kasih banyak juga untuk pertanyaan mengenai uh, disabilitas lingku, uh, komunitas ini Saya tidak pernah secara langsung bekerja dengan komunitas ini dan juga tidak secara langsung pernah bikin karya Uh, untuk um, orang yang um, ya, dengan, dengan beberapa indera mata yang yang kerja, yang kerja atau tidak kerja gitu, tapi um, beberapa karya yang saya menganggap, um, apa ya, indra itu sangat penting. Kan, itu bagian dari kita, dari manusia gitu. Dan uh, tahun 2011 sampai 2014, saya bikin banyak karya yang berhubungan dengan, dengan indra sebetulnya. Dan ya saya sangat terbuka untuk satu saat bikin karya mungkin lebih langsung untuk untuk komunitas ini Aku, saya pikir itu sangat penting dan terima kasih untuk mengingatkan um, kembali untuk untuk kita semua sebetulnya um, Ya, bahwa ini sangat penting dan juga uh, saya merasa sayang Bapak dapat pengalaman seperti itu pada waktu mengunjungi galeri bahwa tidak bisa masuk dan uh, karena hanya ada bahan visual Aku, saya pikir Bapak harus lebih ngotot, lebih keras juga Mau masuk dan mau lihat Dan juga biar cinema juga lebih sensitif tentang ini Untuk bikin karya untuk kita semua, jadi inklusif Terima kasih banyak Pak uh, Mungkin saya uh, menjawab dulu tadi pertanyaan di ya, sebenarnya bisa ditengarai gak sih perbedaan yang signifikan antara karya-karya Mbak Mela Di periode sebelumnya dengan apa yang terangkum dalam buku ini ya di 2010 sampai 2020 e, Pertama aku setuju dengan Mira mungkin karena nggak langsung lagi e, menangani cemuti Mbak Mela jadi jauh lebih produktif <t> <laughs> Nah itu saya kira juga kemudian membentuk perbedaan cara kerja gitu ya jadi E, ada satu metafor, satu material yang kemudian muncul beberapa kali dalam karya-karya. Walaupun ini sih sebenarnya juga terjadi ya di kulit binatang, itu kan e, muncul beberapa kali kulit ular. Ini Mbak Bella dulu sering, sering sekali bikin karya kulit kodok, kulit ular, kulit buaya. Gitu. Nah, misalnya tadi Jessica sudah bicara tentang karya feeding the nation. ...sebenarnya ada juga uh, material yang sama dan gagasan yang uh, titik pijaknya hampir sama itu di... ...yang murni itu apa judulnya? Karya murni itu pak uh, Yang Mbak Wila merespon murni. Uh, nah kita lupakan judulnya banyak banget. Sama rakus ya. Rakus juga uh, sebenarnya juga menggunakan uh, imaji yang sama payudara perempuan gitu. Uh, dan yang murni tadi, uh, jadi uh, saya kira ada kesinambungan ya makin lama karya-karyanya itu berkesinambungan Antara satu seri dengan seri lainnya walaupun uh, konteksnya berbeda uh, Ketika menciptakan karya untuk mengenang murni yang uh, tentu saja diberi konteks baru tidak kemudian itu pure passion tidak melulu tentang murni sendiri. Nah, e, karya Rakus misalnya saya kemudian menafsir itu dalam konteksnya dengan sosok Durga gitu. Karena payudaranya e, mungkin apa ya? Maaf di sini aku harus ngomong maaf gak sih kalau. Maaf. <laughs> payudaranya melorot. Aku kata-kata <laughs> itu tapi konstruksinya ya, konstruksi payudara melorot itu e, sering dihubungkan dengan sosok e, perempuan yang tua gitu yang uh, organ reproduksinya mungkin dianggap tidak bekerja lagi gitu. dan uh, lebih jauh lagi ketika kita bicara uh, mitologi yang seperti durga, calon Arang yang membicarakan perempuan-perempuan tua uh, kita memposisikan uh, perempuan itu dalam uh, sebagai evil, gitu ya sebagai musuh sebagai uh, orang yang dianggap punya kekuatan uh, jahat gitu. nah uh, saya kira Mbak Mela di tahun-tahun uh, ketika menjadi sangat produktif itu Bisa mengolah satu material dalam bentuk yang sangat berbeda-beda Misalnya dari gagasan uh, payudara yang turun, itu menjadi rakus, kemudian feeding the nation gitu. Jadi itu menurutku menarik gitu, bagaimana trajektori gagasan berpindah dari satu tempat ke tempat lain Tapi masih menggunakan bahasa visual yang sama Lalu yang kedua, nggak uh, tahu ya. Ini mungkin pengamatanku sendiri, tapi bisa jadi aku salah. Jadi ini jawaban yang harus ditelaah lagi. Uh, metodenya lebih terasa jadi seperti uh, seniman lokal aja gitu. Uh, saya nggak merasa Mbak Mela sedang jadi seniman dari luar yang sedang apa bertandang ke Indonesia atau bertamu gitu. Ya cara pandangnya, caranya melihat walaupun tetap ada bias jarak yang tadi disebut Mira Aku setuju sekali tapi sudah sangat dekat dengan uh, orang lokal itu sendiri Misalnya saya suka sekali project yang uh, Mbak Mela feature itu men menampilkan Menampilkan kelompok-kelompok punk di Jatiwangi gitu uh, itu menurutku benar-benar seperti ya Mbak Merah orang dari sini datang ke sana karena fenomena pang kan sebenarnya bukan fenomena yang eksotis gitu ya menurutku itu ya bagian dari kenyataan sehari-hari di kota pinggiran seperti Jatiwangi tapi kemudian dimunculkan sebagai karya gitu jadi dibandingkan cerita-cerita awal yang tadi disebut mirah pribumi-pribumi atau highlander atau pralin ya, yang pertama hmm. pralin itu uh, karya tentang uh, ritual kematian di Bali tentang roh nyawa gitu menurutku karya-karya yang periode awal ini jauh punya beban apa uh, kalau bukan eksotisme mungkin apa ya keinginan untuk menggali spiritualitas menggali nilai-nilai inner yang bagi orang luar itu menarik gitu Nah yang sekarang menurutku dia benar-benar kayak kita cita ini Kalau lagi pergi apa yang difoto, apa yang menurut dia menarik itu hampir sama dengan orang lokal Itu yang menurutku uh, uh, kelihatan sekali ya di periode periode 2010 ke 2020 Termasuk juga perjalanan-perjalanan ke banyak tempat di Indonesia itu Kalau kemungkinan terkelesetnya saya pernah membawa karya Mbak Mela itu bersama Valentine ke Dubai Itu judulnya apa ya? Emblem-emblem itu? Uh, yeah, the Postmodernist post Jadi Mbak Mela membuat jubah-jubah yang seperti burka sih Memang bentuknya benar-benar hampir kayak burka Lalu kita perform itu aja saya cari orang untuk mau perform gak gampang Dari emblem, Dari emblem Obat kuat Obat kuat, laki-laki Jadi jamu-jamu itu loh Kalau teman-teman di, di mana Toko-toko uh, kecil yang jual jamu itu kan Menarik banget kan ininya sampul cover Cover jamunya sama Mbak Mela dijahit jadi burka Hampir mirip burka Terus kita kelilingkan di Dubai Itu memang cukup membuat ini hampir terpreset karena reaksi orang-orang di sana cukup keras gitu karena mereka melihat itu simbol identitas dari kelompok tertentu yang kemudian di dengan dijajarkan dengan image laki-laki yang separuh telanjang atau Walaupun mereka nggak begitu tahu sih konteks tentang obat kuat di sini jamunya Tapi ya itu kadang-kadang terplesetnya itu ketika ada mistranslasi ya Dari tafsir-tafsir uh, ketika satu karya dibawa ke tempat lain yang Karena waktu itu ketika membuat karya Mbak Mela nggak membayangkan itu akan ke wilayah Arab ya Iya <laughs> Jadi saya sempat mendapat banyak pertanyaan tentang itu, tapi itu selalu saya justru menganggap hal-hal seperti itu yang menarik gitu percakapan- percakapan yang muncul dari uh, moda-moda translasi konteks ya. Dan menurutku di gunanya seni juga sih. Iya. <San> seperti <-tunjuk> oh, apa yang berubah banget Kalau. <tunjuk> kalau buat aku yang berubah banget adalah um, waktu risetnya emang banyak yang berkelanjutan meskipun bener juga bahwa tadi kayak penggunaan kulit-kulit uh, binatang itu muncul berkali-kali di era 90-an sampai awal 2000-an gitu tapi kemudian di tahun 2000-an 2000 belakangan ini yang akhir-akhir itu lebih banyak karya-karya yang risetnya lebih panjang, lebih dalam gitu, dan uh, dipresentasikannya satu-satu gitu kayak misalnya si teh itu lot of the Tea, terus kemudian teh yang uh, apa ya blinker blinker view, blinker view yang di mana, blinker view keluar dalam beberapa versi misalnya uh, si IOU itu juga cukup panjang dan cukup ini, jadi menurutku itu sama, um, bener bahwa ketika sebelumnya itu seperti masih berhati-hati dengan keberadaan jarak itu tadi kemudian yang uh, di dekade yang berikutnya ini sudah lebih emang lebih terasa lokal kayak uh, kemudian membicarakan tentang meskipun tidak langsung membicarakan tentang 65 misalnya tapi kemudian uh, kayak misalnya penggunaan si lubang buaya itu kan sangat apa ya erat asosiasinya gitu untuk kemudian membicarakan itu itu menurutku adalah pendekatan seperti seniman lokal pada umumnya gitu jadi sudah tidak ada tidak ada keraguan jarak itu udah udah enggak ada terus apalagi ya Ketika um, ketikapun Mbak Mela masih membicarakan tentang katakan animisme spiritualisme atau apa karena itu di 2010 kebelakang itu cukup sering dibahas tapi kemudian itu lebih dibahasnya dari sudut pandang uh, bagaimana itu menjadi Uh, lagi-lagi tinggalan kolonial gitu untuk uh, apa sih terkikisnya pengetahuan pengetahuan lokal ini kemudian disikapi sebagai bentuk pengetahuan lokal daripada disikapi sebagai uh, eksotisme itu tadi tidak seperti ketika awal-awal uh, yang masih merabababang untuk tuh kayak gitu ada apa ya ada pola pikir um, ada kis dan ada kesadaran yang berbeda gitu yang udah berkembang dari dari situ gitu lebih lebih percaya diri dalam menyikapinya. terus aku juga penasaran kenapa ada banyak sekali karya yang itu tuh berulang di maksudnya berulangnya tuh kayak tema itu sering muncul yaitu peranakan peranakan tuh kenapa ternyata cukup sering muncul ya di Mbak Mela apakah itu Mbak Mela nanya. apa Mbak Mela punya apa sih namanya justru keterikatan di situ karena Peranakan itu bagaimanapun adalah berasal dari mana, kemudian menciptakan tradisinya sendiri yang tidak terlepas dari uh, akarnya tapi juga terasimilasi dengan posisi di sini gitu, sehingga uh, menjadi tidak lagi menjadi in between, neither here neither there gitu tapi kemudian menjadi um, dua-duanya sekaligus gitu, di sana dan di sini juga gitu kan, kemudian peranakan adalah turunan dari itu gitu apakah karena itu kemudian Mbak Mela terus itu kayak berulang gitu animisme maupun itu itu kayak sering politik tubuh gitu Dia itu terus bahwa uh, artes politiknya itu kemudian lebih kerasa gitu udah menjadi sikap kemudian uh, ketubuhan terus politik uh, berpakaian gitu kan feminisme tanpa perlu diomongin gitu itu udah menjadi bagian dari sikap gitu gitu sih